Asyhadu an la ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha Allah. Allah. Dan, saya, dan saya bersaksi bersaksi bahwasanya bersanya, Muhammad, Muhammad adalah, adalah hamba, hamba dan, dan utusan, Allah. utusan Allah alhamdulillah kami sekali al lagi ada paksaan untuk masuk Islam <tuh>. Tidak ada paksaan Ikhlas Ada yang memaksa Ibu untuk masuk bisa? memaksa, ya, tadi memang saya bisa Oke okay. Saya suahidu katolik Jadi saya akan balik Oke, okay. pernah murtad? Seperti ya, ya, ya. itu ya Asyadu As Allah, Allah, Allah Ilaha Ilallah baik uh, dari antara keempat ada yang merasa terpaksa atau tertekan untuk bersyahadat enggak ada mbak ibu alhamdulillah ya di sini dibantu nanti untuk disaksi ada beberapa orang saksi mungkin saya menuntun satu nanti bergantian ya satu orang bersaksi untuk yang satu lainnya satu, dua, tiga, empat Mulai dari Mbak Maria Dwi Merdeka Ningsih Lahir di Cilacap 17 Agustus tahun 1991 nah, Tinggal di Banjarnegara Di Jakarta tinggal di mana Mbak? Eh, di oh di Depok, kerja di Depok juga Oh gitu, baik Baik kalau gitu Ya um, Mbak cukup ngikutin saya Pelan-pelan jangan terburu-buru Ya, kalau kurang jelas Mbak minta saya mengulang lagi Gitu Dan begitu juga sebaliknya Mbak tidak perlu terburu-buru Cukup uh, Mengikuti saya aja Nanti kalau ada yang kurang jelas Kita mbak minta Mbak untuk mengulang kembali, gitu ya Mbak Oke okay. Kita mulai semua Bismillah, Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar Asyadu An La Ilaha Ilaha, Ilaha. Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Abdul Wa Rasulullah saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa. bahwa tiada, sesembahan tiada sesembahan. Melainkan. melainkan hanya Allah. Hanya Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi bahwa. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Putusan Allah. Putusan Allah. Sah. Sah. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Helda, silakan. Ya, semoga satu alih satu nanti Bila, kita nutra, iya, kenapa iya, sih lagi ya lagi kenapa uh, sih akhir uh, di Jakarta 10 September 75 ya. sudah Awas. siap untuk mengikrarkan syahadat bu tidak ya. ada yang memaksa ya bu ya tidak ada. dengan kerelaan hati kesadaran hati maka mari ikuti saya bu bismillah bismillah arrohman arohin arohin an. an la, la. Ilaha. ilaha Illa ilaha. Allah. allah wa asyhadu anna. anna muhammadan muhammadan abduhu, abduhu. Warasulu. Warasulu. saya saya bersaksi bahwasanya Bahwasannya tiada tiada sesuatu sesuatu yang berhak yang berhak untuk untuk disembah disembah kecuali kecuali hanya Allah hanya Allah dan, dan saya dan saya bersaksi bersaksi bahwasanya bahwasanya Muhammad Muhammad adalah, adalah adalah hamba hamba dan dan Utusan Allah. utusan Allah Alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah akbar selamat yang ketiga atas nama Mbak Kardina ya, oh, oh Paulina Bismillahirrahmanirrahim Mbak Paulina Kendi kami menanyakan sekali lagi tidak ada paksaan untuk masuk Islam? tidak ada paksaan? ikhlas? saksi semuanya bahwa Ibu Paulina Kendi Pak Paulina Kendi tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam Bismillah Mbak, Mbak Paulina Kendi lahir di Jakarta tanggal 15 Oktober tahun 98 bertempat tinggal di e, krekot 2 dalam nomor 19 dan menyatakan hari ini hari Sabtu 4 Juni 2022 e, memeluk agama Islam tanpa paksaan dari manapun Bismillahirrahmanirrahim kami pandu Mbak e, mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Ashadu An La ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Saya bersaksi bahwasanya Tidak ada Sesembahan Yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad rasul dan utusan Allah. So, so, so. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Takbir. Ibu Kardina. Oke, tinggalnya di Jakarta. Lahir, lahir. Lahirnya di Jakarta. Oke. Okay. Ada yang memaksa ibu untuk masuk Islam? Memaksa, ya, tadinya memang saya Islam. Oke. Suami juga Katolik, jadi saya kembali ke Islam. Oke. Okay. Pernah amurtat seperti ya, itu ya. Ah, ya. uh -huh. berarti sekarang dengan ikhlas untuk kembali ke Islam. Allahul Akbar. Oke, okay, ikutin saya ya bu. Bismillaah. Arrohman. Arrohim. Asyhadu, Allah, Allah ilaha, ilaha illallah, Allah. wa asyhadu Anna Muhammadan abduhu, abduhu warosuluhu. Bismillah. Aku bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan, Muhammad, tiada sesembahan. yang layak disembah, layak disembah. Selain, Allah. selain Allah dan aku bersaksi. Aku bahwa nabi muhammad adalah utusan allah sah? sah, sah, sah takbir? Allah. takbir? Allah. takbir? Allah. takbir. Allah. alhamdulillah saudari-saudari kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya robbana lakal karim Ya robbana karim Ya robbana karim Allahumma shalli wa ala nabiyyina wa rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbana dhulamna angfusana wa illam dargfir lana wa darhamna lana kunanna minal khasirin Allahumma sabithum Allahumma sabithum fil islam Allahumma sabithum fil islam Allahumma sabithum fil islam Allahumma sapidhum fil islam Amen. Allahumma sapidna fil islam Amen. Allahumma ya muqallibal qulub Sapid qulubana ala dini, Ya muqallibal qulub Sapid qulubana ala dini, Ya muqallibal qulub Sapid qulubana ala dini, Rabbana Atina fitunya Hasanah Fil akhirati hasanah Waqina adaban nar Amen. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrat a'yud wa lil muttaqina imama Subhana rabbika rabbil hizzati amma yasifun Wassalamun alal mursaleen Walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya Rabbil